Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, leslar dimanapun anda berada. Selamat sore, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore menjelang malam kalian selalu ini Pak Mimin akan menyuguhkan info-info terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kita Diawali dengan postingan Eldeyli, persahabat ya masya Allah banget, Bunda lesti ini sungguh mempesona, cantik, solehah masya Allah, Bunda El, mudah-mudahan selalu menginspirasi banyak orang dan semoga selalu sehat, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik luar biasa. Langsung aja persahabat ya outfitnya pun langsung muncul, kita lihat. Sandal yang dipakai oleh Bunda Leslie Kejor ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya Merot Channel dibanderol seharga 29 juta lebih Wow, harga yang sangat fantastis, semoga berkah barokah untuk rezekinya Kemudian juga persahabat kita lihat diunggah NQIS-nya Bu Fir 2 jam yang lalu Persahabat ini mengunggah tentunya postingan video Luar biasa banget persahabat ya fans dari Lesti dan Rizky Bilar saat memberikan bantuan kepada korban gempa di Cianjur Ternyata ini masuk tentunya berita Indosiar Kita lihat kalimat yang dituliskan oleh Bu Fir. Barakallah ya VIV Leslar Lovers Kemarin SCTV sekarang Viking Fish katanya tuh masya Allah. Ternyata kemarin Dikabarkan juga oleh SCTV sekarang Indosiar. Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan semakin kompak terus untuk Leslar Lovers Kita lihat juga persahabat jadi ya di unggah berikutnya Masih di pasangan Bu Fir Ada tentunya jawaban komentar di unggahan Bu Fir Masya Allah semoga VIP Leslar Lovers Semakin kompak dan solid Amin Namun kita juga dibikin salvo kalimat jawaban dari Bu Fir Amin Bun, makasih. Insyaallah Sun akan ada anuan juga dari VIP Les Lovers with NC. Wah, wow, ditunggu kejutan dari VIP Les Lovers. Bakal memberikan tentunya kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. berikutnya persahabat diunggah nih nya Bunda Lesti baru saja memposting foto bareng dengan karya Riar Ini momen-momen spesial Bunda Lesti bersahabat ya. Masyaallah luar biasa, Bunda L, Papa B, Banjir Endorse, Alhamdulillah persahabat ya berkah selalu, henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat ya untuk warga kodohan jangan lupa mampir di Resto Rajasi karena untuk menu favorit kalian pasti ada semua di Rajasi persahabat ya awal bulan traktir keluargamu makan di Rajasi ini tentunya. Kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha alhamdulillah. Untuk usaha, Rizky bilar, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses, amin. ya Robal alamin. Dan kita lihat juga persahabat ya di pasangan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun. Iya ya, herni Herni mengatakan, saya udah coba, enak, makan di mobil juga, bisa praktis, katanya itu, Masya Allah Mudah-mudahan ya, usaha milik Papa B berjalan dengan lancar dan sukses, amin Berikutnya juga persahabat ya, jangan lupa untuk warga Konoha dukung, lesti di ajang Indonesian Music Award 2022, semangat terus untuk voting ya mudah-mudahan bunda lesti kejora bisa memborong piala penghargaan ima 2022 kita lihat juga persahabat ya tanggapan dari beberapa fans salah satunya dari akun mama eva 77 alhamdulillah semangat untuk semuanya peluk online makasih Min selalu ngingatin dan menyemangatin kita untuk vote kadang karena kesibukan suka kelewat voting dengan adanya mimin dan admin yang suka menyemangatin, jadi ingat dan semangat vote terus, Masya Allah, luar biasa terus jangan kenal semangatnya dukung Lesti Kejora di Ajang IMA 2022 untuk berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di sini ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan mengenai Pinkan Mambo persahabat ya, kali ini ada artikel dari akun Cek Drama Pinkan Mambo ditegur Rizky Bilar lewat Whatsapp setelah minta Lesti Kejora segera ceraikan Rizky Bilar, Pinkan dia order makanan ke saya, tapi belum bayar, mungkin marahnya versi orang baik kali ya. Kita lihat juga di beberapa tanggapan, diantaranya dari akun Vivi Fudge Unscore. baru dengar marahnya orang baik dengan memesan makanannya, respect deh sama yang pesen makanannya, mudah-mudahan jadi pesan ayam wokunya, God Job Bilar. Kita lihat juga ya. Komentar dari Sugiyarti829, Tante PM harusnya kalau berpikir sebelum berbicara, itu pakai otak, tidak pakai dengkul, sudah tua, bicara yang baik, yang sopan, beretika, sudah berumur, tidak menjadi contoh yang baik, semoga yang kau ucapkan kembali padamu yang dan keluargamu berikutnya persenabat ya, komentar dari Arka Fabian Rabani 04 mengatakan, dulu padahal suka banget sama dia, apalagi kalau udah nyanyi, tapi sekarang jadi gimana gitu, wow persenabat ya, itu beberapa tanggapan dari netizen